Hujan saudara-saudara. Hari ini kali baru es. Es jatuh dari langit. Es jatuh. Masroh, es jatuhnya sama nono kesaingannya gitu. Wah, motorku rusak Lur soisoh. es, guys. Ya, no